Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Begitu banyak cedukan vitamin yang kita dapatkan kali ini persahabat ya Perhatikan bunda lesi kejora. Ini lagi pemotretan Atau mungkin juga ada single baru persahabat ya Model video klip kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Buna Lesti selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, dan pastinya kita nggak sabar banget menunggu hasil dari tentunya Buna Lesti Kejorah. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar yang diberikan diantaranya persahabat dari akun Instagram. Ritchie7174 mengatakan Masya Allah, Allah. Semoga selalu diberi kelancaran prosesnya Apapun itu projeknya Ya Bunda El, Amin Masya Allah, banyak persahabat Selalu berdoa yang terbaik Untuk Leslar Family. Kemudian persahabat kita lihat juga Selanjutnya ada cedukan vitamin Saat Leslar makan siang Perhatikan deh persahabat Bunda Lesti disuapin oleh Papa Bilar Aduh, Asya Allah, begini aja kita sudah baper melihat kekiutan, keromantisan dari idola kesayangan kita Ini so sweet banget Kita lihat juga bersahabat, begitu banjur komentarnya begitu banyak respon yang positif juga diberikan oleh para fans Di antaranya dari akun Al-Fatih 2612227 Oh, sekarang baru paham ya, kenapa pakai babysitter, biar pandanya bisa pacaran terus dan suap-suapan tapi aku suka, aku suka. Wow. Biar nggak ada yang ganggu perselabatnya BBL, tentunya lagi diasuh oleh babysitternya Leslar. Masya Allah, mudah-mudahan pokoknya bahagia terus untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga perselabat, kita lihat komentar dari akun Irrawati 75, disitu mengatakan Masya Allah, Panda dimanapun dan kapanpun pacaran terus Udah berapa yang jadi nyamuk di Bali nih Aduh Masya Allah bangga persahabat Pokoknya kita selalu bahagia ketika melihat kebersamaan Lesti Rizky Bilar Kemudian juga persahabat selanjutnya Di sini ada cidukan Masya Allah Alhamdulillah ternyata BBL ini lagi ya Bersama Bibi Guzel Alhamdulillah persahabat ya, Family. Bertemu dengan keluarga Kak Marjin di Bali Alhamdulillah Abang Fatih Bisa bertemu dengan dengan Ayang Guzel <laughs> Ini kejutan juga persahabat Alhamdulillah Selalu mendapat kebahagiaan Semakin menambah kebahagiaan Untuk kita semuanya Banjir vitamin Bakal banyak kejutan yang akan disuguhkan Oleh idola kesayangan kita Apalagi Abang Fatih, begitu lucu, ganteng. Masya Allah banget, tersahabat. Bertemu dengan Bibi Guzel yang cantik, manis. Aduh, Masya Allah. Hanya tentunya kita berikan support dan dukungan untuk Leslar. Mudah-mudahan selalu bahagia segala urusan di manapun. Persahabat selalu dilancarkan. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak di sini ada potret kebersamaan idola kesayangan dengan Marjin Ali Shakib Masya Allah persahabat Sepertinya tentunya mereka lagi main becek-becekan nih persahabat ya Seperti bakal ada kejutan gembal yang akan kita dah dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat persahabat selanjutnya Wow terlihat persahabat benar-benar si Kejora ini lagi main ATV ini seru banget, tersahabat. Kita makin gak sabar menantikan vlog dari Leslar Entertainment. Kita lihat, tersahabat dari akun LDN di situ berkomentar apa yang dilakukan Lesti mesti langsung pada ngikutin dari Menzieski berkuda. Nanti coba yang ini, pasti ada juga, katanya. tuh. Wow. emang multi talent banget, bersahabat ya. Idola kesayangan kita ini serba bisa. Kita lihat juga, bersahabat selanjutnya di sini ada potret. Dari Papa Bilar, masya Allah indahnya pemandangan di Bali, persahabat ya. Sore tadi begitu indah, masya Allah banget ya kita lihat juga di sini banyak, banyak kejutan saat main ATV. Perhatikan kali ini persahabat ya Papa B lagi tentunya membonceng Lesi kejora. Bakal seru nih persahabat ya, vlognya. Bismillah doakan saja mudah-mudahan ada kejutan, ada vlog terbaru dari Leslar Entertainment.